Di kota Malang kita akan menuju pasarnya lagi. Ini ada jalur satu seperti yang anda lihat di depan, papan reklame dan jembatan untuk melintasi jalan. Ini gereja yang paling besar, paling tua di Malang, Gereja Kayu Tangan. ada alun-alun kota Malang. Seperti yang anda lihat inilah alun-alun kota Malang. itu banyak-banyak orang hunting di depan ada Ramayana dan memasuki kota pusat. gedung-gedung tua depan dahulu di kota malang Nah, Di sini tempat biasanya macet sekali tapi ini hari ini kurang macet karena hujan maksudnya Biasanya jalan ini paling macet Kota Malang, di pasar di pusatnya Mungkin ini habis hujan jadi agak kurang kendaraan orang-orang di sekitar sini tut tut tut Habis apa? Salah lagi. Ini dekat Facebook. Tak menang IP dia je. Ya. Oke, mana ya? Ada apa? Kerupuk babi. Oh, kita mencari kerupuk babi, ternyata kerupuk babi di sini sudah habis. Sudah tutup. Sudah tutup. Bukan lagi tutup, tapi habis. Soalnya nah, di sini cari barang yang gitu agak susah, agak susah, langka, langka juga. Tadi sini tutup juga yang jual babi. Ini pasar belakang Matahari MP, Malang Plaza dengan Ratu. sama memasuki Malang Plaza. Ayu paling ganteng Malang, diri. mantap mati Bangongan kita, gitu, gitu. cewek banyak matinya. Ceweknya nge. rekamnya ada, cewek ya. eh kita hidup bakar tanya mati, nama tapi ya gaya. keren mati, udah <tip> domba.